Halo Sobat berdiri hari ini saya barusan restock senapan angin yang ada di gudang Jaya Erival dan sekarang saya sudah berada di area outdoor. Kebetulan hari ini cuacanya lagi mendung ya sahabat Bediler, nah padahal ini baru jam 9 pagi tapi cuacanya udah sangat mendung sekali dan saya juga sudah membawakan list senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Rifle. Oke yuk langsung saja kita akan mengulas satu persatu senapan angin PCP Fusion yang lagi ready stock di Jaya Air Rifle. Dan di samping saya ini sudah ada berbagai jenis varian senapan angin PCP Fusion yang lagi ready stock di Jaya Edival, Nah yang paling atas ini ada senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung dengan popor style ranting. Kemudian yang kedua ada senapan angin PCP Fusion 2560 akan 47 lipat di jam hitam plus manometer. Dan yang ketiga ada senapan angin PCP Fusion double tabung 2560 dengan popor klasik coklat. Dan yang paling bawah yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2760 klasik hitam stainless hexagon plus manometer oke langsung saja kita lanjut ke rak yang kedua yang paling atas ini ada senapan angin PCP Fusion 2760 klasik coklat stainless hexagon plus manometer dan kemudian yang kedua ada senapan angin PCP Fusion 2760 magnum hitam stainless hexagon plus manometer dan yang ketiga ada senapan angin PCP Fusion 2760 maknum coklat stainless hexagon plus manometer dan yang terakhir ada senapan angin PCP Fusion 2760 double tabung gamo full hitam ya sahabat bedirat Oke yuk langsung saja kali ini saya akan mengulas salah satu senapan angin PCP Fusion yang berada di rak ya sahabat bedirat nah ini senapan angin yang saya bawa ada senapan angin PCP Fusion 2760 klasik hitam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 Dan untuk senapan angin ini pengisian anginnya menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000-2500 PSI. Yang mampu menghasilkan uji power hingga mencapai 1100 fps. Nah senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer ya sahabat beneran. Jadi manometer ini sangat berfungsi untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan. Dan untuk grandel senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan ya sahabat video. Jadi ini semakin banyak tarikan dari grandelnya maka semakin besar pula untuk uji powernya. Kemudian untuk senapan angin ini pun juga menjadi senapan angin PCP yang paling best di Jaya Arrival. Nah selain memiliki harga yang murah dan terjangkau senapan angin ini pun untuk uji akurasinya sangat akurat dan powernya pun juga sangat mantap ya sahabat bediler, dan yang terakhir untuk harga senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 1.950.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP big game, nah sekarang ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya dan dengan harga segitu sahabat bediler juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti tali sandang minus tester, peredam standar dan tentunya juga sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin nah nah dengan STKS jadi senapan angin ini pasti dijamin aman ya sahabat bedel karena sudah mendapatkan surat izin secara sah Oke sahabat bedel ini saya taruh dulu nah mungkin dari senapan angin yang berada di belakang saya ini bisa menjadi referensi bagi sahabat pediler yang ingin mendapatkan senapan angin dengan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 tidak ketinggalan video terbaru seputar Senapan Angin dari Jaya Air rival Oke sahabat bedilin, terima kasih Saya undur diri dulu dan salam bedilan